Oke okay guys, ini pendakian gunung guys, tim bayur mal, luncur guys. Oke okay guys, Honda rekan kita Pak jaliswan nggak bisa naik gunung guys, kondisinya rusak, tarikan tenaganya nggak ada guys. jauh di sana guys di bawah gunung keadaan Honda rusak guys inilah suka duka timbaitulmal guys untuk menelusuri Pelosok-pelosok Desa yang terpencil guys Oke okay, guys Sekian terus, guys Oke okay, guys. Guys. Guys. guys Onda kawan kita rusak guys Gak ada tenaganya guys Inilah guys Honda kawan kita rusak gak ada tenaga untuk narikannya guys mengapa ondanya pak Udi? ini pak mungkin saringan minyak gak jalan? bersendara tentunya kendaraan pak Udi kurang maksimal tenaganya ya. oh, tapi angin banget anak hondanya pak Minyaknya campur dorong nggak? Campur dorong minyaknya nggak? Nggak sampai dikit dikaringkan di, dulu minyaknya Oke okay, guys, ini latih bayi tulmal guys Nggak rusak kita guys Nah ini jekit mogok ini Mogok Aduh ini mogok Kenapa nggak anu? Oh, ini lampu guys, udah tim betul mal kendala rusak guys. ini kendala suka ada duka. betul mal guys. ketua kita udah pening tuh guys. pening kepala ini ya. inilah nah, suka dukanya. Jadi tinggakkan aja sih kondanya sementara. Ah. Jadi, bapak, bapak. Ah, mana, mana ya, lah guys perjalanan sebigo guys jalan potongnya guys jalan sebigo ke alafan. di tolal Tempa marah jalannya guys lumpur guys, ada lumpur guys jalannya, uh parah guys, uh ada perjalanannya guys, uh, ada Luar biasa guys Lumpur guys Wah Lobang banyak kali Oh uh. guys